Oke, coba di sini saya berikan contoh perhitungan agregat ya. Jadi, bagaimana contoh perhitungan agregat di sini? Kita perhatikan ketika periode ini ya, periode sebagai periode permintaannya misalnya yang pertama ini ada angka 220, lalu kumulatif permintaannya adalah 220. Kenapa pas 220 karena setiap pertama? Lalu di sini ada yang kedua. Kedua ini 120 berapa? Kumulatif permintaannya adalah 390. 390 ini berarti tambahkan antara 220 dan 170. Berikutnya sama seperti ini juga ditambahkan ke ini. Yang ini tambahkan ke sini dan terakhir ini sampai 2400. Oke, kita lanjutkan lagi di sini. Bagaimana misalkan di dalam hal ini kita contohkan. Hal ini adalah mengendalikan jumlah tenaga kerja. Bagaimana mengendalikan jumlah tenaga kerja? Di sini ada permintaan pertama adalah 220 sebagai permintaan pertama. Bagaimana yang selanjutnya? Biaya penambahan tenaga kerja misalkan di sini setiap satu tenaga kerja kita tambahkan 100 ya katalah 100rupiah Nah coba kita di sini Bagaimana contoh perencanaan agreg, agregat ini Bagaimana mengendalikan jumlah tenaga kerja misalkan di sini jumlah permintaan ya di sini ada jumlah permintaan jumlah permintaannya 220 Lalu biaya penambahan tenaga kerjanya nanti dikalikan 100. Pengurangan tenaga kerja dikalikan 150. Caranya begini. Yang pertama karena ini yang pertama masih kita adalah dimulainya dari 0, maka yang pertama ini belum. Lalu yang kedua permintaan adalah 170. Berikutnya adalah setelah ini. Berapa biaya penambahan tenaga kerja dan biaya pengurangan tenaga kerja? Maka di sini 220 dikurangi 170. Maka hasilnya adalah 50. Ini menjadi 50 dikali 150. Hasilnya adalah 7500. Lalu berikutnya di sini ada 170 dikurangi. 400 ya 400 maka hasilnya adalah ketika 170 dikurangi 400 hasilnya adalah 230 karena dia means maka di sini sebagai penambahan biaya dikali 100 ya dikali 100 jadi di sini menjadi 23.000 ya. Berikutnya 23.000 langsung tulis ini 23.000. Lalu 400 di sini 400 dikurangi 600 ya. 600 sama dengan 200 minus kayak hasilnya minus, maka dikalikan 100. Jadi hasilnya sinalah 20.000. Ya. Lalu di sini ada lagi berikutnya 600, ya, 600 diambil 380. 200, sorry, 600 diambil 380. Hasilnya adalah 220 dikali 150. Sorry dikali 150, maka hasilnya di sini menjadi 33.000. Oke, berikutnya di sini 380 dikurangi 200. Hasilnya adalah 180. 180 maka dikalinya 150. Berarti di sini 27.000. Berikutnya di sini enggak ada. 200 diambil 130 adalah 70 dikali 150 hasilnya adalah 10.500 nya tetap normal 300 lalu di sini bagaimana yang pertama di sini adalah ya bagaimana kita menentukan persediaan persediaan ini penyesuaian persediaannya 270 ya di sini ada penyesuaian persediaan 270. Bagaimana 270 ini ini sebagai persediaan yang ada di gudang. Bagaimana kita untuk menentukan 80 ini ya 80 ini caranya kecepatan persediaan ya kecepatan persediaan ya ditambah Ditambah di sini, ditambah, kita ya, lihat di sini, ditambah 270, 200 lalu tujuh 70. Berarti di sini 300 sebagai kecepatan persediaan, kecepatan produksi, lalu kemana lagi? Kurang, dikurangi permintaan, permintaannya berapa? 220 ya. Permintaannya 220. 220 permintaannya, ya. Berapa hasilnya? Nah, maka di sini sama dengan ya, 570, ya. 570, 570 ini. Ketiketnya 570 dikurangi 220, maka hasilnya maka hasilnya adalah 350 ya. Maka hasilnya adalah ini 350. Bagaimana untuk petersetiannya? Nah ini yang 350. Nah kan di sini ada ya. Kita hitung lagi ini. 4350 diambil 270. 270, maka di sini ya sama dengan sorry, di sini sama dengan berapa 80, nah ini ya jadi ingat di sini ketika kita mau menghitung tersediaan ya ketersediaan lalu bagaimana ini ini menggunakan caranya seperti itu Oke kita lanjutkan lagi nah ya udah paham sama sampai bawah juga sama ya sampai bawah juga sama ya jadi caranya ketika saya tandain biar lebih ini ya untuk mencari ini ya untuk mencari persediaan ya untuk mencari persediaan ya persediaan ini ya persediaan ya persediaan bagaimana caranya tadi ya ulangi lagi kecepatan persediaan ditambah persediaan dikurangi permintaan jadinya 350 persediaannya berarti ada berapa 350 dikurangi 270 jadi hasilnya adalah 80 nah berapa biaya persediaannya biaya persediaannya di sini dikara satu bis atau satu unit adalah 50 bagaimana cara ngitungnya dikali nih 350 dikali 50 jadi hasilnya 1750 jadi hasil biaya persediaannya adalah 17500 oke paham ya total semua itu sama perhitungannya lalu berikutnya sorry Lalu, berikutnya di sini, nah, bagaimana perencana agregat untuk subkronik ketika permintaan 220, kecepatan produksinya 130, maka subkontraknya adalah 130 dikurangi 220, jadi di sini ketika kecepatan produksinya kecepatan produksinya itu eh, ini ya kecepatan produksinya di sini 130. Nah, permintaannya berapa? 220. Maka permintaan dikurangi kecepatan produksi hasilnya yang harus adalah adalah 90 berapa biaya sabonnya tinggal dikali misalkan biaya totalnya itu 80 maka di disini 90 dikali 80 7200 dan seterusnya Oke okay.